Tidak. hari. Aman alus, mah bisa Tapi itu di tiket tiba-tiba torojo. Waduh, mana orang yang mau nikah? Terus, yang kau nanya, siapa yang kena penyok? Eh, for the is Tepat penuh namun kau memang tersenyum, Yang kuyang Seperti Banyak tekan oh, oh, oh. Hati kita namun tak tupang Dan mata cantikmu Jadi sempat dalam berai Saat datang Perasaan seribu Kau selalu Curahkan Perasaanmu Dengan melukis Bersama cantikmu Kampas. Di situ kau gambarkan rasa aku, di situ kau gambarkan rasa aku. Oh, gadis cantik anak seni, imbangi keseimbangan hati dengan menarik. Oh, garis cantik anak seni. jangan biarkan mata cantik jadi kasih azan di si <laughs>